Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Si Dibocoran di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. <usur> <laughs> hay <laughs> start talking that trash because the vibes in the fun all the way to the back.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 Oke, yang pertama ada skin wajah terbaru Untuk desain tampilannya keren nih Dengan desain bola mata berwarna hijau dan ditambah dengan aura-aura listrik berwarna biru Bakalan keren banget sih ini skin kalau kita gabungin sama set bandel lain cuy yang kedua ada skin tas atau backpack terbaru kalau kita perhatikan sekilas sekintas ini tuh mirip sama skin tas dari event anniversary kemarin ya yang ini lumayan lumayan lumayan dan berikut adalah full tampilan dari sekintas ini saat berada di in-game.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 yang dimana emot ini menampilkan seseorang yang sedang mengayun-ayunkan tongkat panci layaknya orang mengamuk gitu cuy dan berikut adalah full tampilan dari emot ini saat berada di in game. Untuk di free fire server luar <tuk> lucu <tuk> untuk di free fire server luar emot ini rilis pada event top-up berhadiah 500 Diamond dan event web dan untuk di free fire server Indo kemungkinan akan rilis pada event top-up berhadiah kurang dari 200 Diamond atau pada event shop. yang keempat ada animasi dari rilisnya emot amasando sama Wow Yang kelima, ada skin baju tato terbaru untuk desain tampilannya keren, nih cuy, yang dimana terdapat rangkaian tato berwarna hitam yang membentuk wajah harimau di bagian depan dan wajah raja samurai di bagian belakangnya. Yang keenam, ada beberapa item atau hadiah spesial event kolaborasi Free Fire X MC Laren yang belum rilis Yang pertama ada skin tas atau backpack Untuk desain bentuknya unik juga nih cuy Berbentuk agak melingkar seperti setang kemudi Lalu di bagian tengahnya memiliki desain layaknya roda yang bisa berputar Dan ditambah dengan animasi seperti nos atau turbo berwarna biru yang bercampur dengan kobaran api gitu Dan dikabarkan sekintas ini akan rilis pada event top up berhadiah kurang dari 200 diamond. Yang kedua ada skin loot box atau dead box. Untuk desain bentuknya menyerupai kompor gitu ya. Dan terdapat animasi dinding hologram berwarna biru. Dan ditambah dengan semburan api berwarna biru di bagian tengah atas dari skin ini. Yang ketiga ada dua skin mobil MC Laren. Yang pertama ada skin mobil MC Laren dengan desain warna biru ya untuk desain tampilannya masih sama dengan skin skin mobil MC leren yang kemarin rilis ya cuy cuman di sini yang berbeda hanya dari segi warnanya saja yang kedua ada skin mobil MC leren dengan desain kuning keemasan jadi inilah Skin mobil MC leren paling keren dan spesial dari semua skin mobil kolaborasi Free Fire X MC Leran Yang dimana terdapat animasi layaknya hembusan angin berwarna kuning Terus ada desain sayap emas juga di kedua sisi kanan dan kirinya pada bagian belakang Di sisi lain, selain kalian bisa mendapatkan skin mobil ini Nantinya kalian juga akan mendapatkan hadiah bonus yaitu animasi spesial Dan berikut adalah full tampilan dari animasi spesial skin MC Laren spesialnya Buat kalian yang penasaran kayak gimana full tampilan dari skin ini saat berada di in-game Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Dan dikabarkan skin mobil MC Laren biru rilis pada event Web Gacha terbaru. Sedangkan skin mobil MC Laren yang emas atau spesial rilis pada event Laki Royal. Atau bisa juga kedua skin ini rilis pada event yang sama ya kan Gimana? Apakah kalian tertarik mengoleksi kedua atau salah satu skin ini cuy? yang ketujuh ada pembaruan terbaru dari hadiah gold royale menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire yang menginfokan bahwa hadiah dari gold royale nantinya adalah set bundle student fashion untuk bagaimana tampilan dari set bundle ini sudah pernah gua jelasin ya dengan kata lain jika set bundle student fashion ini merupakan hadiah utama dari the next gold royale maka dapat dipastikan bahwa salah satu dari kedua set Bundle ini akan rilis pada hadiah penukaran FF token selanjutnya kalau menurut gua pribadi sih set Bundle yang akan rilis atau menjadi hadiah baru pada penukaran FF token adalah set Bundle yang sebelah kanan karena biasanya set Bundle Gold Royal dan Bundle penukaran FF token selalu ada keterkaitan satu sama lain atau masih dalam satu tema yang sama kalau menurut kalian gimana nih, cuy? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Oke, okay. yang kedelapan ada dua pembaruan tersembunyi dari update besar OB30. Yang pertama ada efek kill baru yang dimana ada efek seperti percikan asap berwarna putih gitu saat kalian berhasil mengekil musuh yang kedua ada pembaruan saat medkit plus emote jadi setelah update besar OB30 nanti yang tadinya kita bisa menggunakan medkit bersamaan dengan emote dikabarkan nantinya saat kita menggunakan medkit, lalu kita gunakan emote juga secara bersamaan maka penggunaan medkit kita akan tercancel atau gagal um, Gimana nih menurut kalian dengan pembaruan ini nih Komen pendapat kalian di bawah ya okay. Seneng, sedih, atau kayak mana gitu Yang ke kesembilan Ada set bundle terbaru jadi nantinya akan hadir set bundle shadow sticker di game Free Fire Untuk desain tampilannya kece sih ini cuy kece Yang dimana set bundle ini tuh terdiri dari skin baju jubah Dengan kombinasi warna hitam, ungu, dan kuning keemasan Dan ditambah dengan desain tulisan jepang gitu di bagian punggungnya Terus, ada skin celana hitam dengan sedikit desain garis berwarna kuning keemasan. Terus, ada skin sepatu hitam dengan desain kuning keemasan di bagian ujungnya. Terus, skin rambut berwarna hitam dan ada skin kacamata. Untuk di beberapa server set bundle ini, ada yang dirilis pada event Mocostor. Dan ada yang dirilis pada event web, seperti event bandel platinum sunset kemarin. Dan untuk di Free Fire server Indo, kemungkinan akan rilis pada event gacha berhadiah bandel atau pada salah satu hadiah dari event diskonan. Yang ke-10, ada info kapan Free Fire Max rilis secara global menurut info yang gue dapat dari beberapa sumber dan salah satunya adalah dari website resmi Garena free fire yang menginfokan bahwa free fire Max akan dirilis secara Global kurang lebih tanggal 28 September 2021 mendatang dan berikut adalah trailer dari rilisnya free fire Max cuy Boy <tik> Oh. udah nyampe mandangan ayo Uh. mau kalian pengguna android maupun ios atau ios kalian semua bisa mendownloadnya di aplikasi Store. dan nantinya akan ada juga versi eksklusif dari Free Fire Max untuk user atau pengguna komputer atau PC yang dirilis bersamaan dengan pengguna HP atau smartphone setelah Free Fire Max nanti rilis kalian tidak perlu untuk pre-registrasi lagi maupun kalian yang belum pre-registrasi sebelumnya jadi mau kalian itu sudah mendaftar sebelumnya atau juga belum itu langsung aja download gitu kan unduh segera. Untuk ukuran dari aplikasinya sendiri berkisar 1 GB lebih cuy. Buat kalian yang device-nya itu bagus bisalah unduh Free Fire Max ya kan. Dan buat kalian yang device-nya kurang support jangan dipaksa ya nanti keluar suara Nah, kan agak ngeri gitu. Jadi, tunggu ganti device aja ya, kan? Daripada... nah, itu tadi tuh gimana? Udah siap buat main di Free Fire Max, cuy. Oke.